serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar menarik dari Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Mendapatkan kebahagiaan ketika melihat idola kesengan kita bergabung kembali Bareng tim Marwah FC Bapak Bilar memang selalu kocak Ketua kelas, persahabat ya, selalu ada aja tingkah laku yang membuat kita ketawanya agak bahagia. Memang betul sekali persahabat ya, kalau ada ketua kelas, Bapak B pasti bakal rame. Tapi di sini juga persahabatnya lagi curhat ke Habib Masya Allah, emang selalu ada aja kelakuan yang membuat kita bahagia Komentar pun tentunya banyak sekali diberikan di unggahan ini Di antaranya persahabat dari akun Instagram lovati 2612227 mengatakan Si papap curhat, sabar -pap sabar Katanya tuh ya Masya Allah Emang ada aja kelakuan yang bikin kita tertawa bahagia Kemudian kita lihat juga di unggahan Bang Adi Sky satu jam yang lalu memposting foto Bareng Papa babi Ada tentunya Tio Kurian, Ada juga Syakir dewi Masya Allah akhirnya mereka berkumpul kembali Dalam acara tentunya main sepak bola bareng Bersama tim Merwah FC Alhamdulillah silaturahmi Tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Bang Adi Sky Masya Allah bersilaturahmi di lapangan Bola menyatukan kita Kopi Aceh plus rendang padang Enak nih ya Selamat hari Senin semua. Ada cerita apa nih di hari Senin kamu itu Prasabat ya Masya Allah Mudah-mudahan selalu bahagia untuk ilai Dan semoga selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Dan mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Untuk selanjutnya kita lihat juga unggahan ayah kejorah Masya Allah Ayah kejuaraan persahabatia mengunggah video lagi menjemur padi. Sepertinya ayah kejora lagi di Cianjur. Yang Alhamdulillah, kata ayah, masya Allah, si El menjadi juragan beras. Di persahabatia semuanya tentunya pastinya selalu merindukan, selalu menunggu kabar baik dari Leslar Family dan keluarga besar Leslar. Doakan yang terbaik ya untuk idola kesayangan dan keluarga. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Amin. Untuk berikutnya juga persahabatnya, kita lihat diunggah Bu Fir yang mengunggah tentunya momen Leslar Family ibadah umroh. Alhamdulillah kita bahagia juga ketika melihat keluarga kecil Leslar yang bisa menunaikan ibadah umroh. Mudah-mudahan ibadah umrohnya menjadi mabrur dan mabrurah. Amin. Kita selpak juga kalimat caption yang ditulis oleh Bu Fir Sehat-sehat terus kalian bertiga ditunggu kebangkitan LE-nya Masya Allah, Bismillah, Leslar bangkit tuh Semuanya menunggu kejutan Dan menunggu kebangkitan Leslar Entertainment Bismillah, persahabat Semoga ada kabar baik dari Leslar Entertainment Namun kita mendapatkan bocoran juga dari Bu Fir Sebelumnya ada sebuah pertanyaan dari salah satu fans Kira-kira bulan ini atau mulai bulan depan Bu Fir Ini mengenai tentunya Leslar Entertainment Dan kita lihat jawaban dari Bu Fir Insya Allah bulan ini ya Makanya doain biar dilancarkan semuanya Wah Masya Allah Dapat bocoran bulan ini Leslar Entertainment akan menyuguhkan kembali Karya-karya lewat vlog-vlog manis dari Leslar Family Masya Allah Doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya sukses. Kemudian juga bersahabat kita simak di Ungar langit musik. Ini kabar yang sangat membanggakan juga. Langit Musik Top 50 Dangdut di bulan Desember 2022. Alhamdulillah lagu Lesti Kejora Sekali Seumur Hidup masuk di 10 besar. Tepatnya berada di urutan nomor 9. Dengan tentunya lagu Lesti Sekali seumur hidup Masya Allah Alhamdulillah Masuk 10 besar Sudah bangga sekali Begitu Banyak Orang-orang Yang mendukung mensupport Karya-karya budal Lesti kejora Kemudian juga Prosahabat kita simak Ini ada Cidukan vitamin juga Yang kita dapatkan Dikiranya Baby L Nih prosahabat Ya lucu banget Masya Allah Berharap banget Ya ada abang L lagi begini juga nih, aduh pastinya persahabatnya kita happy banget Kita lihat juga nih kalimat caption yang ditulis oleh official ID collection Kirain si abang katanya tuh ya, Masya Allah Kita lihat juga di beberapa komentar yang diunggah atau yang diberikan oleh Leslar Lovers Dari akun Rizkika, underscore after tuh mengatakan Menghayal lagi ah, mana tahu kapan-kapan nanti lihat si abang L pakai baju kayak gitu Hehehe, ada juga tanggapan lain dari akun Instagram Henai doang mengatakan pingin liat abang gitu pasti gemes Katanya itu Masya Allah Dikiranya abang Fatih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 ورحمة الله وبركاته